Yo, halo guys. Kembali lagi dengan gue di sini ya guys ya di channel Bebas Slot, oke. Okay? gak usah lama-lama kita kembali bermain get Olympus. Di sini gue langsung aja taruhan sebanyak 1.200 hmm. di 1.200 ya guys ya. Gua spin sebanyak 30 tadi, oke okay? langsung gas Semoga kali ini dapat yang cukup banyak ya guys ya, semoga saja. Oke okay, untuk konten ini Konten ini hanya sebuah uh, Hiburan semata ya guys ya Semoga kalian dapat terhibur Buat kalian lagi nonton Jangan lupa di like, di comment, di subscribe juga ya guys ya Jangan lupa pokoknya Oke okay, tonton aja guys ya Simak videonya sama-sama Semoga dapat membantu buat referensi kalian semua guys Let's go Oke okay, sisa 8 guys Let's go bisa tujuh apakah dapatkah atau hanya sedikit ya hasil dapatnya. Oke. Okay. Semoga dapat ya guys ya. Kita main tipis-tipis aja. Gua di sini coba untuk tidak membeli apa ya guys ya. Tidak membeli spin gratis nih. Gua coba dulu ya guys ya. Siapa tahu kan aman ya guys ya. enjoy. Let's go anjir enggak naik-naik guys eh Ayo dong Oke tambah lagi dong ayo guys go Oke habis guys Oke di sini gua langsung pindahin ke spin cepat sebanyak 20 kali Oke gas ke-2 so, dapat nih guys so, dapat banyak ya guys ya Eh tujuh delapan puluh Oke tambah lagi dong, ayo dong. Dua ribu, eh tiga ribu. Gak dapetir guys, sayang sekali. Ayo dong, sekarang dong, ayo dong. let's go tambah dong let's go oke okay, kali 4 600 perak tambah lagi dong ayo dong nah ah sayang banget kurang kurang satu anjir yang biru tuh aduh oke okay, ayo dong dua kali lagi spin nih ayo nih cakep petir please petir guys petir lah aduh mangusnya project guys lagi pelit ya guys Oke okay, abis ya guys ya di sini gua uh, beli aja guys ya tadinya enggak mau beli cuman gua langsung beli aja guys kita coba guys ya semoga dapat nih oke okay, let's go kali tujuh nggak dapet Oke okay, dapet kuning oke okay, cakep dapat tong ayo, petir gue di sini kayaknya ini ya guys ya terpaksa membeli anjir tapi nggak apa-apa guys let's go kita lanjutkan pokoknya nggak dapet spa kali anjir belum dapat guys oke okay, seribu mantap ya yeah. wah kali lima kali delapan enggak dapat kali delapan lagi dapat nih oke okay, kali 18 nice mantap ya guys ya lima spin terakhir empat spin terakhir Resgo go oke oke dapat guys petir cakep cawan dapet aduh cincin goy mantul. nah ini guys ini ya guys yang gua gua tunggu tunggu tuh kan kali 25 beuh, beuh sensasional guys 386.000 sungguh gede banget guys dapat lagi dapatnya terakhiran cuy oke okay. 27 kita dapat nice oke okay. let's go tambah lagi ayo dong oke okay. terakhiran nih dapat oke okay. 590.000 guys ya kita dapat cukup banyak guys oke okay. gua terakhiran 20 spin ya guys ya coba dulu ya guys ya 20 spin kalau misalkan tidak ada apa ya tidak ada hal yang membuat kemenangan gua undur diri dulu yes, ya guys ya oke okay, let's go 15 lagi ayo dong tam ah ih nggak dapet cuy oke okay, nggak dapat nih guys udah kayaknya oke okay. oke okay, mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya guys ya mohon maaf hanya sebentar semoga dapat membantu juga see you next video guys pokoknya makasih udah nonton thank you